Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang Mimin akan menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama para sahabat kita lihat di sini ada cedukan potret momen semalam bunda lesti di acara tentunya kak Zaskia Sungkar para sahabat masya Allah begitu cantik, begitu anggun, begitu mempesona. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora selalu dilancarkannya segala urusannya Kita bangga, kita bahagia ya, Karena Bunda Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan pastinya sirkelnya bukan kaleng-kaleng, persahabat Di semua sirkel, Bunda Lesti Kejora tentunya selalu membuat kita kagum Berikutnya kita lihat persahabat, momen bunda lesti, tentunya di acara kaza Sungkar ada penampilan video alianu persahabat ya masya allah. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon dan tentunya tanggapan yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun yang 2 mengatakan masya allah Dede lesti sekarang masuk segala circle bahagia terus ya gilis semoga kamu mendapat teman-teman yang tulus amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun skin underscore widi premium mengatakan Sekarang aku senang dedek sudah lepas dari sirkel ikan terbang Ada ikan ada sapi potong, sapi dah atas kerayaan tersebut ketika persahabat Ada juga tanggapan dari akun mam alans mengatakan Masya Allah paling senang lihat pandanya Fatih Kalau kumpul sama sirkel ini kelihatan positif famous banget Masya Allah, Alhamdulillah persahabat Mudah-mudahan saja tentunya untuk muda lasti ini silaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Dengan siapapun, amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat, udah laki si semalam Dijemput oleh Ayang ya Masya Allah, Alhamdulillah Persahabat Bapak B juga Tentunya ada di acara Kak Zaskir Sungkar Masya Allah, dan semalam juga bertemu dengan tentunya Ayu Dewi Dan langsung beliin jajanan nih Untuk anaknya Bu Ayu Masya Allah, baik banget ya Idola kesayangan, berkah barokah Mudah-mudahan rezeki dalam kesengan kita juga bisa ke kita semuanya, amin Ini panutan banget persahabat Ini luar biasa Kebanggaan untuk kita semuanya Kita lihat bersahabat, kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal putih Bilar Leslar beliin jajanan untuk anaknya Bu Ayu Dewi Masya Allah, hingga komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya dari akun ShivaKaf mengatakan, masya Allah, semoga rezeki tambah lancar, berkah barokah di dunia Amin. Tambah sukses my idola luar biasa persahabat. Tentunya begitu banyak doa doa baik, begitu banyak tentunya dukungan dan support yang diberikan. Ada juga tanggapan dari panggil saja mawar, "Masya Allah, gila dulu gua lumayan sering nonton Bu Ayu dan suaminya. Sekarang tinggal Leslar satu-satunya yang tersisa, gak pernah bosen, tidak pernah bosen kalau Leslar lo sahabat selalu bikin happy." Kemudian juga berikutnya kita lihat persahabat, cidukan semalam juga, ternyata Papa, Bin, dan Bunda Lesti ini bertemu dengan Kak Rafika. Atensi si Kak Rpika ini sudah keluar dari kantor terbang ya Ini tentunya kru industriar waktu dulu, persahabat Kaget, lagi jalan tiba-tiba ada yang periak manggil namaku Lesti Rizky Bilar, katanya itu, persahabat Kita simak kalimat caption yang ditulis oleh akun Iva Leslar Saksi pertemuan kalian, Kak Vika dan Kak Vikanya Udah risen dari TV sebelah, tuh, persahabat Katanya sudah... Resen dari TV sebelah Mudah-mudahan Selaturahmi tetap terjaga ya dan terjalin dengan baik Kita bahagia dan kita bangga ketika Bunda Lesti dan Papa Bilar tentunya bertemu dengan orang-orang baik Gak akan saja yang terbaik untuk Leslor Family Kemudian juga persahabat berikutnya Kita mampir ke unggahan ya Papa Bilar Semalam Papa B juga mengunggah video persahabat ya Sedang tentunya memainkan piano dan lagu yang dimainkan juga persahabat itu adalah lagu Cinta Sejati Namun banyak juga nih tanggapan dan respon yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya bapak abi Ada Kak Zenzi Di situ mengatakan, wih udah cocok ikut si Gems nih Katanya itu gesrek banget ya Kak Renzi Lazuar Ada juga dari Bang Lintar yang ikut menanggapi Asyik dan lancar ya bos, semangat kata Bang Lintar Hingga di komentar Bang Lintar ini pun ada beberapa jawaban dari para fans dari akun, stilo Lo Sugianto mengatakan... Lintar, kangen sama bos kecil nggak? Om Lintar, katanya tuh bersahabat ya. Ditanya nih, Om Lintar, kangen sama bos kecil nggak? Aduh, masya Allah, inget banget ya. Tentunya momen-momen kebersamaan Lintar dan tentunya idola kesayangan kita. Kemudian juga, berikutnya, persahabat bersahabat kita lihat nih, ada saja kelakuan haters dan netizen yang selalu saja memfitnah, yang selalu nyinyir kepada idola kesayangan kita. Namun kali ini, persahabat komentar netizen langsung dibalas oleh Papa B. Kita lihat sebelumnya kalimat yang tentunya ditujukan kepada BBL nih para sahabat. BBL ternyata bukan anak Lesti Bilar, ternyata hanya tipuan muslihat katanya para sahabat Ini gercep banget nih Papa Bilar menjawab Selama ini kami main sulap anak kami itu hasil sulap tuh sahabat. Dengan santai ya jawaban Papa Bilar ya Menanggapi komentar haters yang selalu saja memfitnah BBL ini membuat kita juga persahabat, yang merasa geram sih dengan apa yang dilakukan oleh semua haters, didiamkan, tentunya makin melunjang nih bersahabat. Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang jahat dan tidak baik. Amin. Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Mila. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Menu Cakap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.